kamar sebelah suara yang kesenakan anak dalam bina kalian kelen keseniku Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah Subhanallah subhanallah Eh, itulah tadi kawan. Ya, ini kejadian di daerah ini semburan lumpur di Wajok Hilir. Ya, di situ ada personil TNI yang berdiri di lokasi semburan lumpur panas di pondok pesantren Nurul Alamia di Wajok Hilir, kecamatan Jungkar, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Ya, pada hari Senin 8 Mei 2023, nah, semburan lumpur panas tersebut terjadi setelah pihak pondok pesantren melakukan pengeboran tanah sedalam 40 meter untuk mendapatkan sumber air bersih yang kemudian terjadi ledakan yang menghantam bangunan laboratorium. Baik, mudah-mudahan di sana tidak ada korban kawannya. Artinya, negara kita ini adalah negara yang kaya akan minyak dan gas. Kalau kita lihat tadi itu sepertinya itu gas, ya begitu besarnya ya sumber daya kita dikelola. Kalau dikelola dengan baik, namun kembali lagi mudah-mudahan semburan panas ini tidak terjadi seperti yang ada di Lapindo di Jawa Timur dan mudah-mudahan tidak ada korban dan semoga ini bisa berhenti. Terima kasih informasinya ini informasi buat saudaraku. Baikan videonya kawan.